Tuh dia kayak tuh. Allahu Akbar smoga dirahmati rahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la wa laa nauma wa lahu ma fis samawati wa ma waktu udah mau habis coy. Gua berani. Gua berani. Gua nih Bro. Ah. Wow, gue gak pernah menang, cuk. Eh, musuhnya udah mati baru dilempar granat. Cuk. Tolil oh, datang-datang. Yo, asap halo, bro. Kita lanjut ke game uh, game perang ya, teman-teman. Kita lanjut ke game perang. Kemarin saya masuk ke level 9, sekarang saya mau lanjutin. Oke, bonus harian. Bonus harian saya mau klaim dulu. Oke, okay, selamat. Anda mendapatkan duit 250 THR. Oke, okay. buat para teman-teman bocil-bocil terutama terutama kita main game ini, kemarin saya nanya ponakan saya. apa Tong, lu main game apaan? Dia jawabnya, Om oh, saya nggak main game itu, saya mainnya Free Fire, oke. Okay. Nanti saya main Free Fire coba mau ngelawan ponakan saya yang masih kelas 2 SD kalau nggak salah. <laughs> saya ditantakin mulu, bro, main Free Fire sama ponakan saya. Uh, saya nawarin game ini ke Keponakan saya, dia nggak tertarik katanya ya udah saya coba main lagi Apa ini? Mata uang gratis, selesaikan tugas untuk Mata uang gratis Oh no, no Yang penting saya mau perang dulu Saya mau ngelanjutin oke pencarian permainan Acak, men Kita acak, acak, acak, acak, acak, acak, kadut Oh Sembilan tahap Saya masih level sembilan, bro Oh uh. Saya mau, saya kepingnya itu. Saya masuk musim dingin berdarah, Penembak Jitu bekerja dengan baik dalam pertempuran jarak jauh. Ia ahli menggunakan senapan untuk menghabisi musuh dari jarak aman. Men, oke, dua tim bertarung. Oke, bro, oke, kita langsung aja, bro. Di situ ada kusong teman saya, kusul namanya. Oke, kita masuk perang. Oke, kita masuk gimana bro kita oh. come on baby Kemohon. Oke okay, kalau kalau bisa kita jangan jangan sampai mencar. Ini saya curiga mal. Jangan mencar, cuk Jangan mencar, cuk Cok cu, ini. Kok gak jalan nantok? Eh di sini nih. apa ini cok? Wah ada pistol bekasnya. Mati bro aku bro. Dua-duanya mati, bro. Telat coy. Sorry gua telat, gua balas dendam nih, bro. Serius gua balas dendam nih di sini. Kenapa kamu lari dia? E, bro. Bunuh juga kagak anjir. Uh oh, ini nih, ini, ini yang Yang parah nih Wah oh, coy, gue mau mati coy Gue padukan bro, gue mati bro Gue matian mulu bro Masa gak ada yang nolongin saya coy Saya tuh pengen ditolong juga lah anjir Masa perang-perang sendiri Oh itu Eh musuhnya udah mati baru di lemar granat Cok Trolil kadang-kadang Gue cepet banget dia tembaknya apa kapan ya bro Kesehatan saya itu Aduh nggak terjamin ini re Gumpet coy umpet. Ini saya kena nih Anjir, saya kena nih Loh, tuh kan Ditempak dari mana, saya? Cerdik-cerdik banget ini musuh Jangan keluar, jangan keluar Dalam aja dulu, dalam, dalam dulu You to kill Kalau, kalau perangnya di pantai, bro mulu cok nggak ada yang bantuin saya cok astagfirullahaladzim ayo bro kita maju ke sana bro cok saya kena mulu bro bro kita ketinggalan loh bro masih tiga dua masih dua bro Anjir, dia kebal banget, Cok. Masa saya gak bisa bunuh sama sekali? Tuh kan, anjir. Kesit banget dia, Coy. Bunuhnya, bro. Serius. Ini siapa ini? Aku menyerah sana, bro. kan. ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gua enggak pernah menang, cok. Noob. Cok bunuh juga kagak, mati mulu ini saya perang <tuh> suai banget. serius, musuh ini serius bro serius saya nggak bohong bro musuhnya ini kita ubat di sini suai oke tuh dia keroyokan tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilha illahu alhayul qayyum Latakuduhu sinatu walana Allahumma Afisa mawati wa mafil at Mandala dia swamindahu illa bi izni Astaghfirullah. nanti bro, waktu udah mau habis coy Gua perang nih Gua perang nih Gua perang Pergi, nih Bro Astaghfirullah. kalah coy Sorry, saya nggak bisa menang. Sorry, I'm so sorry, bro. I'm so sorry. Saya kira saya diurutan kesi. Bro, pemain terbaik itu tulisannya apa? Jepang yo, Jepang atau Vietnam? Aku <laughs> okay, congratulations buat siapa tadi itu namanya. Saya diurutan ke berapa sih, Pak? Saya bunuh berapa sih? Oke, okay, kita lihat skornya. Saya urutan ketiga loh bro, saya bunuh lima, saya bunuh lima, yang pertama itu Gander Mandelay, saya bunuh lima doang coy, saya bunuh lima, Astaghfirullahaladzim bro, ini at siapa ini? Al, Al, Alten, Colin, gak bunuh sama sekali, <laughs> bro, <laughs> cok, ini kalau saya jadi tentara kayak saya udah mati duluan deh serius kalau saya jadi tentara udah mati duluan bro. <laughs> ya bro ya. <laughs> waduh perlengkapan. <Nggak>. Udah. <laughs> Oke okay, deh stop dulu deh banyak deh nanti lagi ya bro. Babes, you. <laughs> saya mau mempersiapkan amunisi semoga saya menang semoga saya menang tetap uh, jihad Waduh, waduh. <laughs> ngeri kali bahasa saya bro oke okay, thank you bro thank you thank you next kita semoga saya udah mencapai level 10 biar bisa masuk ke clan oke okay, thank you